Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita welcome back maning di channel ini masih bersama saya Samudi Repsol Baskoro Ahmad. Bro, kali ini saya mau ngelanjutin lagi game uh, World of World of Templets ya, teman-teman. Saya ngelanjutin lagi karena saya masih berada di tier 6. Saya Mau ngejar misi ini, bro. Upgrade baru 41.600, saya harus mencapai di bintang 59.500 untuk bisa upgrade ke tier 7 ya, teman-teman. Di tier 7, by the way, saya ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu hadir di channel ini, yang udah selalu ngasih support, yang udah selalu ngasih saya solusi, informasi, dan lain sebagainya di. Game WOTB Terutama buat uh, Bang M. Levi Rohim, buat Bang Raja Gamers Buat Bang Aldo, buat Bang PNP Dan buat temen-temen lainnya Semuanya, semua yang Selalu ngasih saya Solusi, informasi uh, Support, dan macam-macam Pokoknya bro, saya ngucapin terima kasih Yang sebesar-besarnya Bro, saya mau ngelanjutin ini bro Saya baru 41.600 Saya nggak ngerti ini saya ngelanjutin ya bro Battle Kalau kalah ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bro kalau kalah bro <laughs> Pada dasarnya saya selalu kalah bro uh, Victory saya sama defeat saya itu Jauh Saya defightnya udah 200an Udah 200, udah 200 uh, Victory nya baru Baru 190 Kalau nggak salah Atau berapa gitu Lupa saya bro Pokoknya victory nya itu 48% defect-nya, ya 52 berarti bro sisanya dari itu, oke okay. minus splash lody snapper madolga crazy panther grab master bro, kalau kita mencar-mencar saya bingung out. tapi kalau rombongan, ya ini rombongan ya, kita bikin rombongan bro Jangan mencar-mencar Kalau mencar-mencar saya bingung Bener Karena kalau tank by tank gitu Saya pasti kalah bro Kalau duel gitu saya kalah Karena saya belum terlalu mahir nyupir tank ya bro Tapi kalau nembaknya sembunyi-sembunyi Ya Saya bisa belajar dari nembak yang sembunyi-sembunyi Ini udah ada tamu Kita kedatangan tamu dari liquid tanker bro Oh dia udah bunuh satu bro oh ini once again, once again kamu pula kurang, kurang like that, one, one, right kaya... right ini senang tepap apaan sih? tuh, dia ngeroyok bro dia ngeroyok men Waduh, bro, dia udah tiga, bro. Waduh, teman saya udah? Saya panggilan? Saya genting ini, bro. Mana teman saya, bro? Anjir gue sendiri, rek. Gua sendiri, Rek. Waduh, gua kena, Rek. Waduh, Rek. Gua kena, Rek. oh victory, ini gimana sih bro? saya nggak ngerti bro <laughs> belum kelar oh man Tok, legion lori ini total air net oke okay, regular battle in counter men 42,7 masih bro saya perlu sekitar berapa lagi ya bro hmm, 18 ribu lagi ya bro 18 ribu lagi lah sekitaran segitu bro untuk mencapai di uh, tier 7, bro biar bisa upgrade Zomo, Momok, Momof Madolga, Allman Hero Davi Ahmad Halo Bang, Davi Ahmad sniper Ini lori sniper datang lagi bro Tapi dia di, apa, ini bro Di grup sebelah Bro, mana bro? Pada kemana bro? Jangan mencar lah Kalau mencar saya bingung Bareng-bareng gitu -bareng, masih Ngumpetnya bareng-bareng Jangan mencar-mencar Kalau mencar-mencar Ya, yang mencar satu aja, jangan semuanya mencari ngejar mencar. Karena kalau kita mencar nih, oh ini perebutan titik ya atau bukan? Kalau ABCD gini. Kalau mencar-mencar gitu. Ini, Bro. Takutnya mereka itu rombongan. Kalau mereka rombongan, ya ya salam banget. Oke, kita jangan nih. Siapa yang kasih jalan ke sini, men? Oh. tamu ada tamu Bro. Rafi Ahmad, thank you. saya nonton teman-teman saya lah. Kasian mereka pada berjuang, bro. Saya gak bisa nolongin, bro. Ah, oh, bro, kalian harus menang, bro. Ayo, bro. Oke, siapa itu yang kena? Wah, dia udah lima, rek. Dia udah lima, loh, rek. Wow, Averl, Bang Zumo, gokil. Bro. Ah! As bro, dia muter bro As bro, dia muter bro Ini imbang bro, lima-lima Temen yang satunya mana? Oh di sini Bro, bro harus jadi pengen Bro, itu bro, kejar bro nah, nah ya double kalian bro kalian harus bareng-bareng bro nah, tolongin temennya ayo, ayo, ayo ayo bang ayo bang, maju bang wow bang iti bang iti Wah dia mau Bang Bang Yuhu! Bang Zomo Terima kasih banyak Bang Zomo Bang Zomo Saya tertolong Bang Zomo Kalian keren-keren Bang Zumo, saya ditolong sama Bang Davi Ahmad. Terima kasih, Bang Davi Ahmad, udah nolongin saya, tapi saya udah kejepit. Tapi ditolongin sama Bang Davi Ahmad. Terima kasih banyak, tuh, Bang Davi Ahmad, sniper, Bang Davi Ahmad, Bang Zumo, gokil, Bang Zumo, gokil, and. Kokil men 43.500 masih panjang bro Oke Bro uh, doa saya mudah-mudahan saya lekas uh, mencapai 59.500 agar bisa di tier 7 ya Bro mudah-mudahan mudah-mudahan saya lekas di tier 7 Bro baru tier 6 nanti rekomendasi tier 7 uh, tanknya pakai apa Bro ya <laughs> saya nggak ngerti juga kalau teman-teman tahu Tank yang, ya lumayan lah, kalau benturan gitu, nggak lecet gitu bro, apa bro. Nanti kasih tahu di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu hadir di channel ini, yang udah selalu ngasih support di channel ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalian murah rezeki, seapapanya digampangin sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bro, terima kasih banyak bro, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.